di sini uh, ya, uh, hari ini topiknya adalah speaking ya speaking sama reading jadi kita sudah masuk di pertemuan ini setelah lebaran artinya sudah di di tengah-tengah ya hasil materinya itu sedikit lebih berat jadi teman-teman di sini nanti saya harap datang karena ini untuk teman-teman yang tujuannya itu di akademik sama atau mungkin untuk memperbanyak uh, apa Per dalam bahasa Inggrisnya. Ini adalah tahapan awal kalian. Kalau kemarin itu masih masih dipanasin gitu ya, ibarat mesin tuh masih dipanasin. Kalau ini tuh sudah mulai jalannya. Ya, jadi uh, saya harap teman-teman di sini bisa mengikuti. Kalau nggak ada, uh, sorry, kalau tidak tidak uh, agak susah menangkap, coba dicoba tanya aja nggak apa-apa. Ya, jadi saling uh, langsung ditanya gitu nggak apa-apa. Karena ini nanti akan banyak beberapa yang sifatnya itu mulai mempelajari hal-hal yang agak ini agak rumit. Tapi bukan berarti tidak bisa dipelajari. Cuma memang bentuknya itu agak rumit. Yang jelas ini aja. Apa kalau tidak bisa tanya gitu ya. Nanti saya akan jelaskan. Nah, oke okay. for for this evening, ladies and gentlemen, teman-teman yang ada di sini, what we are going to discuss is actually about something that is very interesting to talk to. Ya, sesuatu yang agak menarik untuk dibahas. Walaupun Materinya itu agak ini, agak berat, tapi ini bukan berat, bukan berat sekali, karena saya ngambil introduksinya aja. What we are going to discuss today is a subject that perhaps none of you a little bit... Uh, sorry, some of you already know, and perhaps some of you are not really familiar with. Yeah. So what we are going to talk about today is criminology. Yeah. So, okay, sebelumnya kita ngomongin judulnya dulu, ya. Uh, kita coba exercise dulu uh, pak Aynal halo yes sir oke okay, pak Aynal oke okay, have you ever heard about criminology oh fun. ya yeah, kriminologi what do you know about criminology nggak apa apa pak dengan bahasa bapak dulu what do you know about criminology criminology is something uh violent of law oke okay, so uh. What do you mean by that? Uh, sesuatu yang melanggar undang-undang. Oke okay. so criminology is talking about uh, the uh, the unlawful ya, unlawful itu sesuatu yang apa melanggar hukum. Uh, okay. yeah. so, oke okay, ya, again, thank you Pak Ainal. Nggak bapak, ini ini apa cuma apa cuma saya cuma ngecek kira-kira kalian bisa menyampaikan ini nggak apa ide kalian tidak? ya Oke, okay, sekarang bulela dulu. Halo, bulela? Can you can we talk, bu? Halo. Ya, bulela Halo, Halo. Ya, alhamdulillah ya. Oke, okay. bulela sehat. Alhamdulillah. Sehat ya bu ya. Oke, okay. kita mulai belajar lagi bu ya. Oke. Okay. Uh, bulela, uh, what do you know about criminology? Uh, criminology is uh, the science about uh, criminals. Ilmu okay. tentang yang membahas tentang kriminal. Oke, okay, so, get okay, the the science about what do you want, uh, what did you say the science apa? Ilmu yang mempelajari tentang kriminalitas. Oke, okay. oke, okay, berarti the okay. the the science or the discipline not science ya. Kalau science itu, oh. uh, ya, kalau science itu lebih ke arah ilmu pengetahuan alam ya. Jadi, sesuatu kalau bidang ilmu itu nyebutnya bukan science tapi disiplin. A discipline, yeah, a discipline, which is talking okay. about they are talking. Okay, they talk yeah. talking about boleh. We talk about criminal, criminal, criminal, criminal, criminal, atau crime gitu aja ya, crime, boleh, ya. criminal, okay, thanks, criminal, criminal, criminal, criminal, criminal, criminal, criminal, criminal, criminal, criminal, criminal, apa-apa, criminal, criminal, criminal, criminal, criminal, criminal, criminal, criminal, criminal, criminal, criminal, Zara. Oke, okay, Mbak Zara. Okay, sehat ya? Berat, ya, liburnya nggak kelamaan ya? Udah sekolah, udah masuk lagi. Udah, sir, dari hari ini. Oke, berarti memang ini ya, pas bareng ini ya, bareng minggu belajar. Oke, okay, Mbak Zara, coba nggak apa-apa, Mbak. Setahunya, Mbak Aja, what do you know about criminology? Mbak Zara, criminology is something unlawful and a crime. Oke, okay, unlawful and a crime. Oke, okay. is that it? Is that it? Uh, that's all for me. Yeah, that's all. Good. Ya, yeah, kita gitu ya bagus. Jadi kalau mau tutup, that's all gitu ya. Oke, okay, that's very simple and brief explanation ya. Yeah. It's very good ya. Yeah. Oke, okay, uh, sekarang Pak Welly, how about you, Pak Welly? What do you know about criminal criminology? Uh, I think criminology is uh, the discipline or of or the scientific study uh, which is talking about. Uh, crime or a criminal behavior okay criminal behavior and also a crime and it's uh, it's ini ya it's it's, it's, yeah, it's, uh, it's derivation derivation itu artinya turunannya ya jadi kriminal kriminal dan juga turunannya maksudnya turunan kriminal itu ya mungkin hukumnya atau kenapa alasan orang bisa melakukan kriminal atau kenapa kri tindakan kriminal itu disebut sebagai kriminal itu kan ada ya jadi ya. maksudnya kenapa kok apa mencuri mencuri di untuk korupsi itu ini apa uh, uh, kriminal tapi sedangkan kalau kita mencuri dari seorang koruptor kemudian dibagikan ke rakyat itu tidak dianggap korupsi misalkan uh, sorry tidak dianggap kriminal misalkan nah itu kan ada alasannya nah kriminologi nanti ya mbak Zara atau teman-teman di sini yang mungkin tertarik membaca buku-buku seperti ini itu membahas tentang itu ya jadi kenapa perilaku yang dilakukan itu melanggar hukum ya, kenapa alasannya apa adakah alasan moralnya ada etiknya gitu dan sebagainya nah ini mbak mbak Zara nanti yang mau ngambil hukum ini bisa dijadikan patokan apalagi kalau nanti hukumnya hukum pidana ya oke okay, uh, nah kita akan bahas ini karena buku yang dari saya itu uh, saya rasa sedikit ini, sedikit apa? Sedikit apa? Sedikit membosankan karena ngomonginya itu masih masih yang restoran kemarin ya. Jadi kita pakai buku ini aja. Enggak apa-apa, santai aja karena kita bahas tentang ininya. Apa introduksinya aja, nggak perlu ke dalam. Ya, kalau ingin baca sendiri silakan nanti saya punya punya ini PDF-nya silakan buat apa bahan mengasah vocabulary. ya. Cuma sekarang kita fokus ke sini dulu. Oke teman-teman ya, nah kita hari ini akan membahas ini, beberapa ini aja. Cuma saya akan menjelaskan kalian fondasi kalimat ini, fondasi kalimat dalam bahasa Inggris. Tadi Pak Gunadi, oh ya keluar ya, coba dipanggil, ini ya Mbak Sri ya, di ini ya sama Bu Emmy ya. Kok kok perasaan ada yang hilang? Ternyata Pak Gunadi. Oke, nah coba ya, saya ingin siapa ya? eh Kita baca bareng-bareng dulu aja ya saya dulu aja oke okay. uh, an introduction introduction what does it mean introduction kenalan ya ya pendahuluan atau pengenalan. pengenalan boleh kalau dalam sebuah bacaan itu pendahuluan tapi kalau dalam percakapan biasanya pengenalan ya nggak apa-apa itu sama aja cuma sinonim pendahuluan the many meanings of criminology nah, the many meanings of criminology ada yang tahu nggak what does it mean The many meanings of criminology. Beberapa pengertian dari criminology. Ya? Nah, meanings berarti dalam konteks ini diartikan apa? Penger pengertian, pengertian boleh. Penjelasan juga boleh, ya, atau definisi juga boleh. Mau diterjemahkan, definisi juga boleh, karena sama aja dalam bahasa uh, itu sinonim. Sebentar ya. Oke. nah saya akan baca. Coba nanti kalian uh, perhatikan kata-kata yang susah. Nanti kita saling ini. Saling apa, saling belajar ya. dari vocabulary yang susah ini? Kalian sudah masuk teks argumentatif, ya. Jadi, uh, kalau kemarin kan masih narasi sama ini, ya. Narasi sama deskriptif, sekarang kita masuk argumentatif. Oke, okay. criminology ya, atau criminology has many meanings, but at its widest and most commonly accepted, it is taken to be the study of crime criminals and criminal justice. Okay. Okay. There are many different approaches to criminology and the subject itself has been shaped by many different academic disciplines. The, this book focuses on sociology and criminology. It outlines the distinctiveness of a sociological approach to crime and suggest how this differs from other approaches. Oke. Okay. Agak bingung ya? nggak <laughs> apa-apa, ini latihan aja. Nanti nanti kita sambil ini ya, belajar ini ya. Karena nanti tujuannya itu saya ingin kalian yang ada di sini itu ketika sudah tidak ngambil lagi kursus -kurs ini ya, nanti kalian bisa bahasa Inggrisnya itu bisa aktif. Jadi kalau ada buku gitu ya, misalkan Pak Ainul ada Pak Weli ada buku bahasa Inggris gitu enggak gitu. masih langsung baca aja Mbak Zara juga nanti kalau Mbak Zara sudah sudah kalau Mbak Zara ngambil ini ngambil apa ngambil program khusus UGM itu ada program internasional itu harus buat esai dulu mbak esanya SI itu seperti ini ya karena saya kebetulan pernah membimbing salah satu ini apa, mahasiswa saya buat seperti ini oke okay, perhatikan ya kita coba artikan bareng-bareng ya. Nah ini kita belajar kemarin kalimat kemarin criminology has many meanings Kriminologi silakan teman-teman Krim, punya meanings, punya, punya banyak, banyak. Penger, pengertian yeah. okay, bagus ya but at its widest and most commonly accepted it is taken to be studied of crime, criminals, and criminal justice. Perhatikan ya. But widest berarti artinya apa? Paling. Ada wide, wide, ada widest. Artinya paling. apa? Paling lu, paling luas. Jadi, uh, apa definisi yang paling luas dan most commonly accepted. Accepted itu artinya apa? Diterima. Jadi, yang paling luas dan paling sering diterima is taken to be is taken to be itu kayak ini ya adalah gitu boleh kalau dalam bahasa Indonesia ini ini ini bahasa-bahasa apa bahasa Amerika sekali ya is taken to be study of crime kajian krimi kriminal ya, atau kriminal kejahatan gitu ya tindak pidana kriminal nah crime itu kejahatannya kalau kriminal dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu artinya orangnya, orang yang melakukan tindakan pidana itu disebut kriminal. Ya. Kalau tindakannya itu disebut crime, nah, itu bedanya bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris, tindakan kriminal gitu ya, berarti tindakannya yang kriminal. Tapi kalau bahasa Inggris kriminal itu biasanya merujuk ke ke orangnya, orang yang melakukan itu. Ya. And, Kriminal justice. What does it mean? Ada yang tahu nggak? Justice artinya apa? Mbak Zara tahu nggak justice? Apa itu justice? Keadilan. Keadilan, ya. keadilan. Maksudnya adalah keadilan dalam konteks kriminal, kriminal atau tindak kejahatan. Maksudnya kalau... Apakah adil misalkan ya seorang koruptor itu mencuri uang apa rakyat ponisnya 5 juta sedangkan orang yang nyolong salon apa mencuri ini mencuri sound masjid itu hukumannya juga 5 juta kira-kira adil apa tidak Nah itu kriminal justice itu di situ artinya membahas sesuatu yang sifatnya itu kriminal entah entah orangnya entah ininya apa entah tindakannya ataupun keadilannya ya nah ini kalian saya harap mulai mulai membiasakan diri membaca ini ya soalnya nanti kalau di kelas akademik mungkin pak beli sama pak Ainal sudah paham ya nanti kalau di kelas akademik itu saya kasih buku jadi kita baca bareng-bareng bukunya there are many different approaches sampai sini dulu aja there are many different approaches what does it mean ada, ada banyak pendapat, pendekatan berbeda. Oke, okay. ada right. banyak pendekatan yang berbeda right. yang berbeda. Differentnya jangan lupa ya. Manynya memang banyak, tapi differentnya juga harus diterjemahkan. Ada banyak pendekatan yang ber, yang berbeda. Two untuk kriminologi, ya untuk kriminologi and the subject itself. Eh, sorry, untuk kriminologi dan ya, koma gini aja, koma dan the subject itself, ya, subjek itu sendiri atau bidang ilmu itu sendiri has been shaped by many different academic disciplines. Ada yang bisa nggak? Ini tensisnya agak agak ini yang jelas, ini pakai simple, ini ya simple, uh, kok simple pakai pakai ini apa perfect ya, pakai perfect. Kajian itu sendiri, ya. shape itu artinya apa ya? Nah sudah maksudnya ini teman-teman. Nah ini yang ingin saya ajarkan nanti ya. Has been shaped by many different academic discipline. Artinya sudah terbentuk atau dipengaruhi juga boleh. Shape ini bisa diartikan dipengaruhi dalam konteks ini ya. By many different academic discipline. Oleh banyak disiplin atau bidang akademik yang berbe, yang berbeda-beda. Maksudnya di buku ini menjelaskan dari perspektif sosio sosiologi. Nanti kalau yang ngambil hukum bisa di bisa diambil dari perspektif hukum, bisa. Ada diambil dari perspektif psikologi juga boleh. Karena kriminologi itu sebenarnya adalah interdisciplinary course. Artinya Kajian interdisipliner, artinya berbagai bidang dijadikan satu. Nah, sama seperti bidang saya juga sastra itu juga seperti itu. The book, nah coba ya, this book focuses on sociology and criminology. What does it mean? Buku ini uh, difokuskan. Bukan difokuskan, berfokus ya, berfokus kepada on ini kepada ya on kepada sosiologi, sosiologi dan krimino kriminologi maksudnya tadi disebutkan bahwa apa pen, apa pandangan dalam bidang kriminologi itu ada banyak ya, ada banyak tadi ini ya disebutkan many different approaches tapi dalam buku ini hanya menggunakan pendekatan apa Sosiologi dan krimino kriminologi. It outlines. Nah, it artinya apa? Outline itu artinya apa ya, teman-teman ya? Bodasitmin outline. Ringkasan. Ringkasan boleh. Ada yang lain? Oke. Okay. Oke. Okay. Ada yang lain nggak? Outline itu boleh diartikan menggaris, pak? Menggarisbawahi. Artinya menekankan juga boleh kalau dalam bahasa Indonesia. Ini ya kajian ini menekankan Distinctiveness nah, apa itu? Distintif itu artinya apa? Perbedaan. Nah perbedaan ya, atau tingkat ini ya tingkat kekasan juga boleh. Yang membedakan daerah saya sama daerahnya Mbak Zara itu misalkan daerahnya Mbak Zara itu sering hujan misalkan. Nah. Hal itu itu maksudnya adalah uh, tingkat keunikan atau ke ini ya apa ke perbedaannya itu namanya distinctive distinctiveness. Nah itu naunya itu distinctiveness of sociological approach to pendekatan sosiologi to crime and suggest how this differs from other approaches dan memberi saran atau menyarankan bagaimana ini artinya pendekatan ini berbeda dari pendekatan yang yang lain. Nah, kita situ aja ya. Nah, teman-teman, saya harap begini ya, saya tidak tidak apa ini cuma pemanasan saja. Jadi ini tidak saya tidak akan membahas secara dalam. Yang saya beritahu ke kalian pertama ya adalah kalimat yang kalian baca ini itu kalimat yang sangat bagus sekali. Ya, untuk teman-teman yang nanti siap-siap di kelas ini ya. Writing ya di kelas akademik nanti di level atas ini kalimat ini bagus sekali kenapa karena kalimatnya itu dari umum ke ku khusus jadi kalimatnya itu ini loh jadi tidak apa ya tidak langsung to the point jadi kayak kriminologi has many meanings bla bla bla dijelaskan dulu kemudian ada banyak perbedaan kemudian dijelaskan di buku ini fokus ke sosiologi dan kriminal, kriminologi. Jadi kalimatnya itu bagus gitu. Nah, saran saya nanti kalau kalian menulis itu coba kalau kalau nanti ya di kelas akademik ya bahasa bahasanya juga nanti kalau masuk di kelas atas kalau kalian menulis coba ini ya, apa? ide pokoknya itu dirapikan. Jadi jangan ide pokoknya itu jangan nyebar. Kalau bisa satu ide pokok untuk satu para paragraf. Jadi jangan terlalu banyak. Jadi nanti dikembangkan gitu. Nah, ini saran saya. Ini, ini nanti buat ini aja. Kita belajarnya nanti kita lanjutkan di kelas akademik. Tapi yang jelas saya ingin ngasih tahu aja. Yang kedua adalah vokabularinya, teman-teman. Tadi ada beberapa vocabulary yang maknanya itu bukan makna apa? Bukan makna deno, denotatif, tapi makna kono, konotatif. Contoh tadi ya, ada kata shape. Shape itu artinya apa? Ben bentuk. Tadi diartikan apa? Dipengaruhi. Dipengaruhi gitu loh. Tuh kan? Karena maknanya itu bukan makna denotatif tapi makna kono konotatif. Jadi kalau kalian menerjemahkan ya teman-teman, Mbak Zara juga, Pak Weli dan juga Bu Lela, Pak Ainal, jadi dicari yang ini, yang tepatnya. Jadi kalau di Indonesia kan itu maknanya aneh, maka kita cari pendek pendekatan yang lain, nah, itu nanti di kelas akademik juga ya, ini cuma intinya saya ingin menunjukkan bahwa di di level ini, di apa di separuh ini nanti sampai sampai, sampai apa ujian itu nanti bahasanya agak berat, jadi kalian ini ya masuk aja karena nanti kalian jadi tahu, oh ini bedanya ini sama ini itu apa? Oke, okay. uh, fokus outline ini tadi ya outlines tadi artinya artinya apa? Meng kanan menekankan boleh atau menggaris bah, menggaris bawahi ya, jadi boleh ya jadi misalkan kalian pengen ngomong saya ingin menjelaskan atau saya ingin menekankan boleh I out I outline boleh I outline many many issues in my my school artinya apa saya menekankan banyak masalah di sekolah sekolah saya many aspect outlines many aspect in my school boleh Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, nah. Nah, tujuan ketiganya yaitu nanti berkaitan dengan grammar ya, yaitu saya ingin ajarkan teman-teman bentuk pas bentuk pasif. Coba tadi ini ya, tadi ada ada ini. Ada bentuk-bentuk pasif yang ada di sini. Perhatikan ya, ada ini teman-teman. Oke, okay. bentuk pasif teman-teman itu adalah, kalau dalam bahasa Indonesia, ya, kalau bahasa Indonesia itu kan ada makan sama di, dimakan, ya, ada makan sama dimakan, kira-kira yang pasif itu yang makan atau yang dimakan? Dimakan, misalkan saya makan roti atau roti dimakan oleh saya, kira-kira yang pasif itu yang mana? Roti dimakan oleh saya. Nah, roti dimakan oleh sa saya. Nah, ini dalam bahasa Inggris juga ada. Bukan cuma bahasa Indonesia ya. Iris taken. Nah, sekarang perhatikan. Ini artinya apa ya? Ada yang tahu nggak? Taken. sebentar ya. Ada kata taken. Verb satunya apa? Taken. Take. Take. Verb 2-nya? Took. Took. Verb 3 Taken. Taken. Nah teman-teman bentuk kalimat negatif, sorry kalimat pasif dalam bahasa Inggris itu menggunakan to be kemudian menggunakan verb verb tiga. Nah jadi kalau ada kalimat to be sama verb tiga itu berarti maknanya apa? Pa? Pasif. pasif. Jadi kalimat itu pasif. Nah makanya tadi saya ingatkan Bu Lela ya. Tadi Ibu Lela menerjemahkannya buku ini berfokus atau difokuskan tidak buku ini fokus karena ini kalimat pasif atau aktif berarti aktif Aktif. makanya ini bukan difokuskan tapi berfokus ya. karena ini kalimatnya aktif nah sekarang saya akan ajarkan nanti kita akan ini ya nanti setelah ini kita akan ngobrol lagi karena ini cuma pemanasan aja reading dulu nanti di akhir baru baru speaking lagi nggak apa-apa ya. Oke, okay, sebelumnya ini ya, materi saya, ini slide saya kuliah, jadi saya tidak, maksudnya slide saya ngajar di kampus, jadi saya tidak akan menggunakan semuanya. Yang jelas, saya akan menjelaskan beberapa hal pentingnya aja. Untuk Mbak Zara, kayaknya kemarin sudah ya. Mbak Zara, Pak, Pak Wili juga sudah kemarin. Ini diulang lagi nggak, Bapak? Oke, okay, teman-teman, kalimat aktif itu kalimat yang menekankan subjeknya melakukan apa ya jadi subjek itu melakukan apa jadi kalimatnya seperti ini ya saya buat contoh aja ya misalkan oh, sebentar mohon maaf Oke, kalimatnya terlalu kecil ya. Oke kalimatnya seperti ini misalkan Oke, kalimat ini aktif atau pasif, teman-teman? Aktif. -teman? Aktif. Aktif. Ya, karena menekankan subjeknya itu melakukan a ah, melakukan apa? Perhatikan. Orang itu atau perempuan itu mencuri sepeda, mencuri sepeda saya. Nah, berarti ya, berarti Kalimat ini menekankan bahwa dia mencuri sepeda saya. Artinya, orang ini melakukan kegiatan tertentu. Jadi, menekankan subjeknya itu melakukan apa. Ya. Jadi, ingat kalimat aktif itu sama seperti bahasa Indonesia. Konsepnya itu sama. Kalau dalam bahasa Jepang soalnya beda. Kalau dalam bahasa Jepang itu agak, agak repot lagi. Tapi yang jelas, kalian bersyukur karena bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu sama. Yang jelas... Kalimat aktif itu menekankan subjeknya itu melakukan apa. Jadi subjek itu maksudnya yang ini ya, yang ini. Entah orang maupun benda, baik benda hidup maupun benda benda mati. Gitu ya. Oke. Nah, kalau teman-teman, kalimat pasif itu kebalikannya. Bukan subjeknya yang ngapain, tapi bendanya itu dia dia apain? Jadi bukan subjeknya diapain, tapi objeknya yang diapain. Sorry, sorry maaf ya. Bukan subjeknya yang ngapain, tapi objeknya yang dia diapain. Contoh ya, ada kalimat ini. My bike was stolen. Artinya apa? Sepeda saya dicuri. Nah, Sepeda saya dicuri. Kira-kira uh, kalimat ini fokusnya ke... Orangnya yang mencuri sepeda atau sepedanya yang dicuri, fokusnya kemana? Sepeda. Sepeda yang dicuri berarti fokusnya ke objeknya yang dia diapain. Jadi bukan lagi nggak nggak perlu fokus ke ke ininya, nggak perlu fokus ke subjeknya. Subjek itu pelengkap karena fokusnya itu ke ke objeknya. Nah saya akan buat contoh ini ya. Oke okay. kalimat ini ya, she steals my bike. Dia mencuri sepeda. Sepeda saya. Kalimat pasifnya teman-teman adalah seperti ini. My bike is nah, stolen. Nah, jadi teman-teman ya fungsinya uh, sorry strukturnya adalah seperti ini ya. Objek kemudian diikuti oleh to be ya kemudian diikuti oleh verb verb tiga. Nah, Makanya teman-teman, di level ini agak agak berat dari level kemarin yang teman-teman mengalami -teman kelas elementary ya. Karena kita sudah mulai belajar menggunakan verb verb 3. Jadi kalian sudah mulai hafal ya harus setidaknya kalimat sehari-hari itu sudah mulai hafal gitu ya. Misalkan run run run gitu ya atau walk walk walk. Jadi kapan regular, kapan irregular itu sudah sudah sedikit nyantol lah ya. Oke, jadi objek to be kemudian verb verb 3. Nah, teman-teman perhatikan, kalimat itu, ya kalimat bentuk pasif itu wajib menggunakan to be sebelumnya. Jadi tidak boleh kalimat pasif itu to hilang seperti ini. Tidak boleh. ya Karena verb 3 itu tidak bisa berdiri sendi, sendiri. Nah, jadi wajib ada to be-nya. Be ya. Jadi objek to be, kemudian verb. 3. contohnya ini. Nah, mungkin kalian heran atau Mbak Zara atau Mbalela, Bu Lela Bulela, atau Pak Ainal, Pak Willy ya, mungkin kalian heran. Loh Mas Bakti, ini terus ininya gimana? Tadi kan ada she-nya, kok jadi hilang? Kira-kira ada yang bisa menjelaskan nggak? She-nya kenapa hilang? Karena fokusnya bukan pada subjek. Nah, bagus karena kalimat pasif itu tidak lagi fokus ke subjeknya, tapi fokus ke objeknya yang di yang diapain. Makanya kalau dalam bahasa Inggris she ini boleh masuk sini tapi dihilangkan pun juga enggak apa-apa. Misalkan kalimatnya seperti ini. by by her. Nah, tapi ini hanya sifatnya peleng pelengkap. Boleh ada, boleh ti boleh tidak karena ingat kalimat pasif fokusnya bukan ke subjeknya ngapain tapi objeknya yang dia yang diapain gitu ya. Nah, biasanya disebutkan itu hanya untuk menunjukkan karena oh yang nyuri itu dia gitu. Nah, baru ini disebutkan. Tapi kalau hanya menekankan sepeda itu dicuri, ini tidak perlu di tidak perlu disebutkan. Makanya nanti kalau kalian pelajari di buku-buku ini ya di buku-buku bahasa Inggris atau apa gitu nggak nggak selalu nggak selalu kalau kalimat pasif itu ada by by me by you by, by them by apa gitu nggak nggak akan selalu ya karena memang fokusnya itu bukan lagi ke subjeknya yang ngapain tapi objeknya di, di nah kalau ini kita lihat contohnya tadi ya kita lihat contohnya tadi it is taken Ya, it is taken. Ada by-nya nggak di sini kalimat ini? Tidak. Ada by-nya nggak? Tidak ada. Tidak ada karena sudah tidak menekankan itu lagi. Nah, jadi teman-teman di sini kalau nanti kalian nulis ya, Mbak Zara juga maupun Bu Lela juga, kalau kalian menulis itu sebenarnya kalau bentuk pasif itu tidak perlu pakai by. Ya. Kecuali kalau ingin menekankan bahwa orangnya itu yang nyolong, yang nyolong itu itu misalkan atau yang yang di Diganti itu, itu misalnya. Maksudnya diganti itu, barangnya diganti sama itu. Boleh. Tapi kalau nggak ingin menunjukkan itu, ya nggak apa-apa. Karena fokusnya sekali lagi, bukan ke orangnya, tapi ke bendanya. Saya akan ini ya, kita agak percepat aja. Soalnya nanti saya pengen kita ngobrol bareng-bareng di akhir. A mistake was made. Artinya apa? Sering dibuat kesalahan di, dibuat gitu aja atau kesalahan itu dibuat oleh jadi intinya kalimatnya apa pasif nah ini Beda contoh apa bedanya A mistake is is seperti itu was. was made sama is made gitu ya pak ya oke nanti saya akan tahan dulu ya pak ya saya jelaskan ini dulu nanti akan saya jelaskan selain ini ya nanti nanti pas menjelaskan tesis bareng ya oke saya jelaskan ini dulu ya teman-teman kalimat aktif ya kalimat aktif perhatikan ya kalimat aktif itu seperti ini mouse eat cheese seperti ini ya nah tadi menekankan subjeknya melakukan apa subjeknya itu tikus dia makan ke makan keju nah kalau kalau kalimat kalimat pasif itu kebalikannya jadi seperti ini Kejunya dimakan oleh tikus atau kejunya dimakan gitu aja. Tikusnya nggak perlu disebutkan nggak apa-apa. Tapi kalau ingin menunjukkan bahwa yang makan tikus baru disebutkan gitu ya. Kalau nggak, kalau cek, sekedar ingin menyebutkan uh, tikus apa kejunya dimakan ya tikusnya nggak perlu di disebutkan. Gitu ya. Oke, okay, nah sekarang saya uh, ini ya masuk ke sesuatu yang agak ini, agak apa? Agak berat karena tadi sekalian saya jadikan satu, ya. Pertanyaannya, Pak Inal, ya, silakan, lo Ya, kalau pengen nanya, loh, ya, karena ini materinya kalian mulai agak ini agak berpikir dikit, bukan berarti berat, ya. Cuma agak berpikir dikit karena sudah mulai masuk ke ranah ini, ranah upper intermediate, jadi masuk ke ranah apa intermediate kelas atas ini. Kalau nanti di di SMA tidak diajarkan ini, ya, ini biasanya materi kuliah, tapi nggak apa-apa, bukan berarti kalian nggak Mbak Mbak Zara nggak nggak nggak wajib tahu tidak. Ini ini materi umum ya. Jadi semua orang harus tahu. Oke, okay. tadi saya ditanya kenapa apa bedanya a mistake is made, made. Ya, sama a mistake was made. gini Pak Ya. Yeah. Oke. Okay. Uh, Teman-teman Oke, this is very good question ya. Terima kasih Pak Ainul sudah bertanya karena saya kebetulan memang mau menjelaskan ini gitu ya. Oke, okay, teman-teman. Nah, perhatikan teman-teman ya. Kalimat pasif, kita balik ke kalimat aktif gitu aja ya. Kalimat aktif dulu ya. Kalimat aktifnya misalkan gini. She made She made a mistake. Artinya apa? Dia membuat kesah Membuat kesalahan berarti dibalik menjadi, oh, dia kesalahan itu dibuat gitu, jadi kalimatnya menjadi pasif gitu ya. Nah, perhatikan teman-teman, kalimat ini ya. Kalau ini berkaitan dengan tenses ya, perhatikan kalau kalimat seperti ini yang menjadi penanda tensesnya apa, yang mana dalam kalimat ini yang menjadi penanda tensesnya yang mana. Verbnya bagus karena ini menggunakan verb verb, verb dua. Dua, berarti tensisnya apa teman-teman bagus past tense atau simple simple past. Pas. Nah berarti ya teman-teman ini adalah verb 2, berarti dia simple simple past. Nah perhatikan kalimat ini teman-teman kalimat dalam kalimat pasif itu kata kerjanya itu sudah pasti bentuk yang ke yang ketiga, mau dia simple present, mau dia simple past, mau dia apa, perfect, dan sebagainya, itu menggunakan verb, verb tiga. Nah, terus yang menandakan tensisnya yang mana? Tidak. Yang menandakan tenses-nya itu adalah to be-nya. To nah, maka dari ini, teman-teman, ini adalah simple pre- Simple present karena ini tubuhnya bentuk pertama atau kedua. Nah berarti ini simple simple present. Nah. Sedangkan yang bawah ini apa? Simple past bagus. Jadi makanya teman-teman kalian itu nggak boleh menghilangkan tubuhnya karena be ini. Bersifat sebagai penanda tense, karena kata kerjanya itu selalu bentuk bentuk ketiga. Nah, ini kebetulan kata kerja yang ini, itu verb 2 dan verb 3 nya sama, tapi di sini bukan verb dua. Ini adalah verb 3. Nah, berarti kalau kita buat kalimat ini ya, simple kalimat aktif ya, ini misalkan jadi kalimat aktif, jadinya seperti ini. Ya, si a a mistake. Ini beberapa fe, ini teman-teman? Kedua. Kedua. Berarti yang ini kira-kira bagaimana? Kalau dibuat kalimat aktif, coba. si make a mistake. She makes. He makes a mis... Mistake. Mistake. Good. Ya, jadi maksudnya adalah bahwa apa tadi kalau tadi ini ya apa uh, Pak Ainal bertanya? bedanya apa Mas Bakti? is sama was itu kan artinya sama artinya sama tapi tensesnya berbeda tensesnya berbeda jadi makanya teman-teman di sini nanti coba kalian perhatikan kalau dalam bahasa Inggris atau baca buku atau baca apa gitu ya atau nonton film deh itu pasti kalau dia pakai was kemudian verb 3, peristiwa itu sudah ter sudah terjadi tapi kalau dia pasti pakai is berarti masih berlangs masih berlangsung Oke, okay. uh, nah ini contoh yang ini ya. Contoh kita buat contoh lain lagi ya. Nah sekarang dari kalimat kita mulai dari kalimat aktif dulu aja ya. Okay. Uh, coba ya. Uh, siapa Mbak Zara? Coba Mbak buat kalimat aktif Mbak yang ada objeknya Mbak. English is spoken by my brother. Oke okay, kalimat aktif dulu aja mbak kalimat aktif dulu aja <laughs> jangan itu kalau kalau itu kalimat langsung pasif ya aktif dulu aktif dulu berarti subjeknya ngapain gitu uh, juice is drunk by mother nah, itu kalimat pasif mbak itu kalimat pasif kalimat aktif dulu aktif dulu jadi ibu saya oh nah itu kalimat itu. aktif dulu jadi aktif dulu ya ibu saya Minum. My mother, mother is drink juice. Drink juice. Nggak perlu pakai to mbak ya. Ada, ada kata kerjanya, kan? Nggak perlu pakai to My my mother. my mother drink juice. Drink juice. Oke, okay. good ya. Okay. Very good. Nah, ini ya. Jadi, Mbak mbak Zara ingat ya. Kalau sudah ada kata kerja, tidak perlu pakai to, to be. Okay. Jadi, misalkan ada orang... Mbak, mbak pengen bilang saya makan di kantin bilangnya I eat gitu aja I eat in kan kantin nggak perlu I am eat in kantin nggak perlu karena sudah ada kata, kata kerja ingat mbak kalimat verbal kalimat nomi nominal kalimat verbal itu tidak perlu pakai to to be ya, ingat ya nggak apa-apa masih keselip my mother drink juice nah kira-kira teman-teman bentuk pasifnya bagaimana Bentuk pasifnya, bagaimana objeknya? Pindah ke pindah ke depan. jus, Choose Use is jus, okay, Ini masih mikir ya, jus, jus, jus, jus, jus, jus, jus, Yang jus, jus, jus, Kira-kira yang pakai ini atau yang pakai U? Ayo. Pakai U ya. Yang mana kira-kira? Ayo cek, cek dulu nih. Wow. Yang pakai u, pakai u ya. Good. Istrang by by by mother. My ma mother. Kira-kira Mbak Zara, kalau ini dihapus kayak gini boleh nggak, Mbak? Boleh nggak? Boleh. Boleh karena sekali lagi. Kalimat pasif itu fokusnya bukan lagi subjeknya yang ngapain, tapi apa Mbak? Objeknya yang di yang diapain. Jadi kalau Mbak dibuat kalimat pasif gini aja nggak apa-apa, nggak perlu pakai by my mother gitu nggak parah, nggak apa-apa karena menekankan bahwa jusnya itu udah di udah diminum, jadi udah nggak ada di kulkas lagi gitu ya. Jadi percuma kalau dicari. Terus yang yang misalkan ditanya yang minum siapa? Nah baru dijawab. Juice is drank by by my mother gitu. Jadi kalau nggak ditanya ya nggak usah ini, nggak usah apa, nggak usah disebutkan nggak apa-apa. Makanya kalau dalam bahasa Inggris kalau Mbak Zahra nanti baca buku itu biasanya dalam kurung kayak gini. Artinya boleh disebutkan, boleh di boleh tidak. Karena fokusnya sekali lagi bukan subjeknya ngapain, tapi objeknya yang di yang diapain. Oke, sekarang ya. Coba ini ya Pak Ainal coba Pak buat kalimat aktif Pak. I learn English. Kenapa Pak? I learn English. I learn English. Oke, okay, very simple ya. Yeah. But to the point. It's good ya. Yeah. I learn English. Learn or learned Pak? Learn or learned? Learn. Uh, past tense or present tense? Present tense. Oke, okay, good ya. Yeah. Oke. Okay. Berarti kalimat pasifnya bagaimana? Silakan. Selain Pak Ainal, yang lain juga boleh ya. Tidak harus dijawab sendiri ya. English is learn. English is learned. Yes. Very good. Learn bagaimana, Pak? Oke, learn. Oke, okay, learned. All right, good. berarti Pak Ainal Amerika ya. Kalau British bagaimana, teman-teman? Masih ingat? Belakangnya t. Ya yeah, good. Kalau British tuh pakai t ya. Masuknya adalah irregular. Nah, kayak gini ya. Jadi kalian nggak perlu panik ya. Sebentar ya, saya kasih tahu ya. Kalau dalam bahasa Inggris Amerika itu dia seperti ini. Jadi masuknya apa berarti? reguler atau irregular? Regular. Regular. Regular. Tapi kalau British itu seperti ini. Nah, nanti untuk teman-teman yang apa sekarang sudah dosen ya, maksudnya kalian bekerja di bidang akademik. Kalau kalian menulis jurnal, itu pilih salah satu. Kalau Amerika, Amerika semua, British, British semua. Jadi jangan ketuker, soalnya nanti mengurangi nilai. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena saya seorang reviewer, jadi saya tugas saya itu nyoret-nyoretin kayak gini. <laughs> jadi saya bisa tahu. Oke okay ya, bye. Uh. By, by me boleh, tapi kalau di, tidak disebutkan pun juga tidak apa, tidak apa apa, karena fokusnya itu ke ke objeknya, bukan lagi ke, ke subjeknya. Oke, okay. sekarang uh, bolehlah, silakan bu, buat kalimat aktif bu, oh, men a well, blue pistol. Oke okay, bu, oleh, uh, can you repeat again? A man. A man, alright. Man, wear a blue T-shirt. Okay, wear a blue T-shirt. Blue T-shirt, okay. Okay, uh, yes. Column. Uh, my father by Okay, Bu, silakan Bu. Uh, a man wear a blue T-shirt. Ini sudah kalimat ini bu ya, Oke, seperti ini ya, sorry Man uh, where atau world simple memakai, Iya, Mem, memakainya maksudnya itu simple present atau simple past uh, simple present simple present ya, oke okay. men wears a blue t-shirt uh, ini sudah kalimat stone. ini ini kalimat simple aja bu, ini aja ya, kalau ibu nanti pengen bilang seperti itu itu kalimatnya ini bu. Kalimatnya pakai relative pronoun harusnya a man who wears a blue t-shirt stole my bike. Nah itu baru bu, itu belum oh. saya ajarkan dulu ya. Itu nggak boleh bu. Ibu bilang kayak gini itu nggak boleh. Namanya double verb. Oh gitu. Ini nggak boleh bu ya, karena ini harus pakai apa? Relative pronoun harus pakai gini. A man who wears oh. a blue shirt. Ya, jadi kalau kayak gini namanya double verb bu. Verbnya ada dua. Enggak boleh ya makanya kalimatnya sini dulu aja nanti yang kalimat seperti itu saya akan ajarkan di kelas akademik nanti kalau saya sudah akan ajarkan ini ya oke okay. a man wears a blue t shirt sudah boleh ini sudah disebut kalimat ya ini subjek ini kata ker kata kerjanya oke okay. bentuk pasifnya bagaimana teman-teman uh, a blue t shirt uh, a blue t shirt is worn A blue, blue t-shirt is worn okay. by men. Okay, uh, a, a blue t-shirt is worn. Okay, nah the question is, what is the past participle atau verb 3 dari wear? Nah ini. Okay, ada yang tahu nggak? Coba mulai buka-buka Google apa boleh kan? apa pak warn warn warn bukan war kalau war tuh vob duanya ya, ingat ya ada where war warn ada nnya ada nnya yang kenceng ya n-nya. warn karena kalau nggak kenceng nggak kedengeran warn warn Byemen. Kira-kira kalau kayak gini aja boleh nggak bu? Gini aja boleh nggak bu? Nggak usah pakai byemen. Putus-putus pak? Putus, putus, ya. Jelek okay. ya? oke okay. oke. Okay. Berarti ya saya ini aja ya. Saya jelaskan aja ya. Tidak perlu pakai by byemen karena sekali lagi kalimat ini sudah bagus karena intinya kalimat pasif itu menekankan objeknya yang di yang diapain jadi subjeknya itu enggak lagi dibahas, gitu ya? Oke, selanjutnya Pak Willy, ya Pak Willy, coba buat yang kalimat pas, Pak. Simple pas, simple pas. Uh, he built his house, he built. Oke, okay, good, his house sudah itu saja. Oke, okay, very good ya. Yeah. Simple but uh, precise. Oke, okay, good. Oke, okay, kalimat pas bagaimana, Pak? His house. His house, house. Was. Was. His house was built, built by okay. him by him toh by him tapi enggak perlu disebutkan enggak apa-apa by him ya. Oke, okay. berarti kenapa dia pakai was karena ini verb verb 2. Jadi was. dia simple simple pas. Nah, mungkin kalian tanya, "Loh, ini Mas berarti ini juga verb 2?" Enggak, ini verb 3, karena bentuk dari build ya, itu verb 2 dan verb 3-nya sama. Verb 1-nya apa, teman-teman? Build. Build, pakai D ya. Build, pakai D. Kemudian verb 2-nya? Build. build. Verb 3-nya? Build. build. Tadi verb 2 ya, sorry. Saya agak ini ya. <laughs> Masih, masih ini, masih apa? Masih belum, belum terbiasa ngajar. Tadi ke, kelamaan libur soalnya. <laughs> Oke okay, ya ini ya, build, build, build. Pakainya kalau bentuk ini, bentuk apa? Bentuk pasti yang ke, yang ketiga ini ya. Oke, okay, uh, so far any question. Nah, yang ingin saya tekankan adalah teman-teman yang jelas kalimat simple past itu tidak boleh hilang. V-tiganya, kalau dia pasif, eh sorry tubinya nggak boleh hilang ya, bukan V-tiganya maaf, tubinya nggak boleh hilang, nggak boleh seperti ini, nggak boleh seperti ini juga, kenapa? Karena tubi itu ya menggantikan ya apa menggantikan kata kerja karena kata kerjanya itu bentuknya sudah pasti verb v tiga jadi penanda tensesnya itu alhasil adalah adalah tubinya, bukan kata kerja lagi, karena kata kerja itu selalu bentuk ketik, selalu bentuk ketiga. Gitu ya? Oke, Mbak Zara, ini ya? Oke, Mbak Zara, mungkin ini ya? nah jadi seperti ini ya? Sekali lagi ya? P3, sorry, P3 itu nggak bisa berdiri sendiri, harus ada tubinya. Nah, tubi itu juga nggak boleh hilang karena... Dia ini pertanda dari ten, tensisnya ya Oke, kita lihat contohnya lagi ya. Let's see the example ya. Nah, kita coba begini ya. Uh, kelihatan nggak teman-teman yang ini? Yang saya garis bawahi kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya. Coba. A daily life in many part of the world is closely influenced by crime artinya apa kehidupan sehari-hari kehidupan sehari-hari di berapa bagian dunia nah berapa bagian dia atau di belahan dunia di, di belahan dunia gitu boleh selalu dipengaruhi oleh tindakan kriminal ya tidak selalu Pak closely Close, hampir, nah, hampir, hampir. Close itu bisa diartikan hampir. Hampir selalu, hampir dipengaruhi oleh krimi, kriminal. Kalau nggak percaya, gampang aja. Pak, Pak Ainal atau Pak Weli atau Mbak Zara atau Bu Lela, kalau bapak mau tidur malam, itu kunci, kunci apa? Kunci depan rumah, pintu depan rumah dikunci apa enggak? Iya. Yeah. Dikunci kan? Nah, karena itu yang Perilaku seperti itu, itu tuh has, karena apa sih? Karena tindakan krimi, kriminal. Karena kalau nggak dikunci, ada orang ma, ada orang masuk ngambil TV atau apa gitu ya. Makanya dikunci. Nah, sebenarnya tingkat, tingkah laku kalian, tata krama kalian, perilaku kalian itu secara nggak sadar dipengaruhi oleh tindakan kriminali, kriminalitas yang ada di sekitar kalian. Nah, itu berbagai daerah berbeda. Mungkin di tempat Mbak Zara. Kalau malam itu nggak berani lewat jalan ini ya karena ada begalnya mungkin. Tapi di tempat saya itu nggak ada begal, jadi orang lalu-lalang malam nggak masalah. Tapi kalau di tempat bazara itu bermasalah. Makanya perilaku sosial kita di masyarakat itu dipengaruhi oleh tingkat kriminal tersebut. Nah makanya berbagai daerah itu beda-beda. Nah ini ini maksudnya seperti itu loh. Kalimat ini tuh maksudnya seperti itu. Nah perhatikan ya is closely influence. Artinya apa? Tadi hampir di dipengaruhi. dipengaruhi. Influence itu kata kerjanya influence. verb satunya influence, bentuk ketiganya influence pakai d karena dia regu reguler. Ini bukan verb 2 tapi verb 3 ya. Oke. Nah, teman-teman, nah ini juga ya, saya ingin jelaskan juga kalau kalian ada kata adverb ya, adverb itu ditaruhnya di ini ya, di tengah-tengah antara to be dan dan kata kerja verb 3 ini. Contohnya English is highly highly learn. Artinya apa? Bahasa Inggris. Sering, paling sering. Di di apa? Ya, dipelajari dalam tingkatan yang tinggi gitu. Highly itu boleh dalam tingkatan. Kalau dalam bahasa Indonesia Nah, jadi kalau ada kata kerja sorry kata adverb kata keterangan itu ditaruh di sini ya contoh misalkan gini uh, is uh, is Artinya apa ini? Ya. Ada yang tahu nggak? Ya. Ayah saya sangat mau sangat, oh, ya. sangat boleh, sangat dipengaruhi oleh tim, tim sepak bola, tim sepak bola favorit, favorit. Favoritnya ingat, diterjemahkannya dari belakang kepalanya dulu, tim sepak bola favorit. Favoritnya jadi, maksudnya itu kalau... Kalau timnya main nonton terus atau nonton di di stadion atau apa gitu ya. Nah ini bapak saya sekali. Bapak saya itu bonek ya bonek mania. Jadi kalau dulu waktu di Surabaya tuh nonton terus pokoknya. Nah ini is heavily artinya kalau ada adverb itu letaknya di tengah di tengah-tengah antara tubi dan dan ini verb tiga itu ya. Jadi seperti ini bentuknya. Nah ini berarti kira-kira ayah saya masih suka sepak bola atau tidak kalau kayak gini. Masih, masih. Berarti kalau kayak gini masih. sudah tidak sudah tidak lagi karena penandanya adalah tu tubinya ya yang menandakan bahwa itu uh, simple present atau simple past itu tidak lagi kata kerjanya tapi itu tubinya karena kata kerjanya itu sudah pasti verb verb 3. jadi nggak bisa dijadikan patokan lagi. Oke gitu ya. Okay ya. Coba teman-teman di sini kita latihan dulu. Nanti habis ini kita ngobrol lagi ya untuk menutup kelas ini ya. E, coba kalian buat kalimat empat aja ya empat aja kalimat seperti ini ya. Boleh menggunakan e, apa adverb di tengah-tengah. Boleh. Ya. Coba ya teman-teman ya. Kalimatnya nggak harus susah. Yang ber, apa berkutat dengan lingkungan kalian aja. Misalkan rumah saya itu sering apa? apa rumah saya itu sering dihujani apa gitu ya maksudnya hujannya itu sering bocor atau apa gitu boleh kan jadi nggak perlu ini atau misalkan eh, kambing saya itu sering dicuri atau apa gitu boleh ya silakan ya mbak Zara bu Lela pak Weli pak Enang silakan ditulis di kolom chat ya buatlah tiga aja nggak usah banyak banyak ya saya kasih waktu dua menit ya habis ini kita Lanjutkan ngobrol lagi, speaking lagi ya. Zara masih ingat kan ya? Udah pernah kan ya dulu? Iya, yes, Sir. Masih ini di kolom ya? chat aja, Sir. Di kolom chat aja dulu. Nanti kita habis ini apa? praktek speaking ya. Saya tinggal sebentar ya, teman-teman ya. Saya agak sakit perut soalnya. Nggak lama, dua menit aja. Silahkan ya, yang ini. Tulis, nggak apa-apa. saya usah takut salah. Seperti biasa, belajar dari kesalahan itu hal yang wajar. Sarah? Ya, Mbak Tulis aktif sama pasifnya, dua-duanya, uh, Pasifnya aja, Mbak. Aktifnya nggak perlu ya. Pasifnya aja. Oke, okay, Sarah. Santai aja. Pas pasifnya aja. Nggak usah aktifnya. Nanti kelamaan. Aktifnya kalian sudah ini ya sudah sering pelatihan langsung aktifnya langsung pasifnya aja. Nah seperti ini teman-teman ya artinya yang objeknya menjadi subjek jadi subjek baru objeknya itu sebenarnya dia objek cuma posisinya menjadi subjek. Nah subjeknya itu lari ke belakang atau dihapus juga nggak apa-apa. Nah, posisinya bertukar seperti ini. Oke, okay, uh, silakan ya. Don't be afraid ya, uh, jangan takut, langsung aja. Oke, okay, uh, ini Pak Ainul sama Mbak Zera sudah ya. Jadi jangan takut, santai aja. Bu sama Pak Ainul ya. Uh, Sepuluh ini ya, Pak Pak Weli ya. Pak Gunadi keluar lagi ya. Oh, ya, ya, ya pak pak Gunadi cuma ini tau. cuma apa cuma lahir batin tau. ya nggak apa-apa nanti mudah-mudahan uh, minggu uh, saatnya dia bisa masuk ini punya pak ini punya pak I know. Salah ya. Bapak, Pak, santai aja, santai aja. Fine. Uh, learning is part of process, Pak. Jadi ada ada salah ada benarnya. Jadi santai aja. Kayak ini sering teringat sama saya, tapi eh uh, kepikir ya? saya itu benar apa salah nggak apa yang saya tulis ini. <laughs> hmm. Ada salahnya, Pak. Cuma salah ketik, ada ada salah kata kerja. Coba nanti kita ini, Pak ya. Tapi yang jelas Bapak sudah sudah konsepnya itu Bapak sudah bisa, cuma kadang itu agak ini agak agak kayak eksekusinya itu salah gitu ya. Konsepnya sudah bisa, cuma eksekusinya Oke, itu kadang ya. salah. Sama kurang seperti nah, ya, karena seperti itu loh, Pak. Seperti orang nendang penalti itu loh kalau sepak bola itu loh. Kita tahu caranya tapi kadang salah gitu. Nah, itu kayak gitu. Nah, nggak apa-apa. Ya kurang latihan berarti. Oke. Okay. Uh, Lela ikut nggak, Bu? Ikut buat nggak, ya, Bu? Bulela, halo Ibu. Oh, ini Lela ya? Oke, okay. <laughs> saya pikir Bulela masih jaringannya masih belum masalah. Oke, okay, kita ini ya, kita coba satu-satu ya, teman-teman ya. Alright, let's discuss about this ya. Kita mulai dari Pak Aina dulu ya. Oke. Okay nah ini sebenarnya sekali lagi uh, idenya itu sudah bagus cuma eksekusinya ada bermasalah. Uh, pertama ini ya uh, apa ejaannya ya closely nah, seperti ini kemudian favorite itu nggak perlu pakai d pak langsung gini aja nah, favorite fruit hmm. oke tapi perhatikan ini dulu ya teman-teman ya nah kalimat ini teman-teman ini adalah kalimat aktif atau pasif pasif Pasif bagus ya, karena dia ada to be, ada verb, verb tiga. Ya, jadi fokusnya itu bukan lagi ke subjeknya ngapain, tapi objeknya yang di... Yang diapain, objeknya adalah rumah ini. Rumah saya is closely located, terletak. Nah kalau dalam bahasa Indonesia itu terletak, ter atau di itu adalah kalimat pasif. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu ada kalimat pasif itu bukan cuma di... Ter itu juga kalimat pak pasif. Nah. Oke okay, very good ya. Bus uh, bus terminal lah ini yang bermasalah pak. Kira-kira terminal bis itu bahasa Inggrisnya apa sih? Bus station. Bus station good. Terminal itu <laughs> artinya ini pak perhentian perhentian. Oh, iya, iya. Kalau ada kalau di istilah medis itu ada terminal cancer. Terminal cancer itu artinya cancer yang mematikan, terminal. Jadi mau mau berhenti gitu ya. Jadi kalau terminal itu mau berhenti, itu istilah orang Indonesia. Jadi bahasa Inggris yang salah gitu dipakai. Ya, tapi nggak masalah karena konsepnya bener. Terminal itu artinya berhenti. Tapi kalau stasiunnya itu tempat berkumpulnya itu bilangnya stay station. Uh, the flowers are almost. Nah ini ini tertiup gitu Pak ya. Atau ditiup atau tertiup gitu ya. Uh. Nah, kira-kira blow itu ini salah ya. Karena ini dia itu bukan bukan reguler tapi irregular. Nah, kira-kira bagaimana teman-teman? Loan yeah. okay. Good. Um, um. Loan. Not blow, but loan. Ya, karena dia ire irregular, not regular. Jadi, bentuknya pertama blow bentuk keduanya apa blue blue, blue. bagus blue, blue ya okay. ada blue uh, sorry ya ada blue kemudian menjadi blue bacanya sama ya seperti warna biru itu sama blue kemudian blue ini ya jadi pakai yang ke yang ketiga ini oke okay nah yang ini teman-teman nah ini kalimat aktif atau kalimat pasif aktif aktif ya ini kalimat aktif pak pak ini ya pak inal ya Mbak, pak tadi terkecoh sama ini ya sama yang ininya itu ya sama ini ya sama ide yang kayak gini ya Enggak pak ini enggak perlu pakai ed ini kalimat aktif durian itu favorit saya jadi duriannya itu favorit saya nah teman-teman kalimat Ak kalimat ini ya kalimat pasif dari aktif menjadi pasif itu hanya bisa diberlakukan untuk kalimat per verbal. Nah ini teman-teman ini adalah kalimat nomi nominal. Kalau kalimat nominal itu nggak bisa di ini nggak bisa nggak bisa dipasifkan. Hanya berlaku untuk kalimat per verbal. Nah ini kalimat nominal karena pakai to be maka tidak tidak bisa dijadikan kalimat kalimat pasif. Ada pertanyaan teman-teman? Paino atau teman-teman? Yang, yang jelas ini bukan kalimat pasif tapi kalimat aktif karena ini kalimat nomi nominal. Jadi to be di sini itu bukan kata bukan ini, bukan kata kerja atau bukan ini. Ini dia adalah apa? Kata kata penghubung, kata kerja penghubung, linking verb gitu ya. Oke, lanjut ya. Sekarang Mbak Zara halo Mbak Zara are you still there? Yes, Sir. Okay, ini kalimatnya lucu ya, the children are kissed by a dog. <laughs> maksudnya anak-anak itu dicium anjing gitu ya. Halo? Halo? Halo, Sir. Oke, okay. ini kalimatnya maksudnya anak-anak itu dicium anjing gitu. Kayak di cium, di indus-indus gitu, San. Oh, di indus ya. Oh, di indus itu bukan ini, Mbak. Bukan kiss ya. Kalau kiss itu mencium yang itu loh. Yang kayak pasangan itu ya. Pasangan suami istri atau itu tuh kiss. Kalau mencium, ya itu bukan ini, Mbak. Tapi, apa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Sniff. Sniff. Sniff, Mbak. Bukan kiss. Kalau kiss itu ciuman yang itu loh, Mbak. Ciuman yang di TV-TV loh ya. Kalau mencium yang mengendus gitu itu pakainya sniff sniff jangan ketuker ya nanti kalau mbak sudah sudah ini sudah dewasa bilangnya sniff ya nanti malah diindus gitu ya kiss ya the children are sniff by by dog oke okay, this is funny ya oke okay. maknanya sama tapi berbeda kalau dalam bahasa inggris oke okay, bagus ya oke okay, next coklat is played by my sister. Uh, Oke, okay. congklak is played by my sister. Artinya apa? Congklak dimainkan oleh kakak saya. Oke, okay, Mbak Zara. Kira-kira kalau uh, kakak saya yang dihapus, boleh nggak kalimatnya kayak gini aja? Boleh, saya Boleh, ya karena ingin menunjukkan bahwa congklak itu dimainkan. Tapi kalau ingin menunjukkan yang mainkan siapa, baru boleh ditambahin seperti ini. Artinya tidak semua kalimat pasif itu menggunakan by. Intinya nggak wajib ya Mbak Zara ya, Pak Weli, Pak Ainal ya, nggak wajib. Nggak dikasih ini juga nggak apa-apa. Karena fokusnya itu bukan lagi subjeknya ngapain, tapi objeknya yang di yang diapain. Oke, okay, the tree is climbed by a cat. Oke, okay, good. Indonesia is loved by us. Very good ya kalimatnya. Ya okay, lanjut, bagus Pak Zara. Very good ya. Cuma salah tadi ya. Harusnya sniff ya, bukan kiss ya. Nanti keliru lagi. <laughs> kalau kiss itu ciuman yang di TV-TV itu ya. Yang di drakor-drakor itu ya. Kalau ini enggak, beda. Oke lanjut ya, Pak. Sekarang, oh iya ini Pak Wily ya. Yang ini ya. Oke. oke, sekarang saya tanya. Ini kalimat aktif atau pasif, Pak? Uh, kalau saya sih pasif ya, Pak. ya Pasif, oke. Okay. penandanya apa, Pak? Kenapa Bapak bisa beralasan ini kalimat? hasil. Ada uh, uh, wanted was was wanted one okay. uh, okay, Ingat, Pak, kalau mos itu kalimat superlatif ya. Ya kan yeah. ya? Superlatif yeah. itu di disa di apa disandingkan dengan kata si Mas. kata sifat. Kalau kalau paling pintar apa, Pak? Smart? Smartest. Smartest berarti ada smart kata apa ini? Kata si karena sifat. sifat ketambahan es. Nah ini kan sama ya. Kalau ini kan lebih dari 2 sil silabel, makanya pakai mouse Pak wanted itu adalah kata si, kata sifat bukan kata, kata kerja. Ya. Wanted itu ada dua memang. Bentuknya itu bisa kata kerja, bisa kata sifat. Nah kalau yang di sini itu posisinya menjadi kata kata sifat. Bisa dilihat dari mana? Dari dari mosnya ini, karena kalimat superlatif itu nempel ke kata kata sifat bukan kata, ker, kata hmm. kerja. Kalau misalnya paling dicari itu apa ya pak? Oh, ya wanted pak, wanted itu dicari, dicari. Nah pak wanted itu bisa jadi tiga pak, bisa menjadi kata kerja asalnya memang kata kerja, kemudian bisa menjadi kata sifat, bisa menjadi kata kata benda. Nah, WANTED kalau dia cuma WANTED doang itu artinya dicari atau bu buron seorang buronan itu disebutnya WANTED ya, kata benda WANTED makanya hati-hati eh, jadi tidak semua yang pakai ED itu adalah kata ker, kata kerja Oke, saya akan jelaskan ya nah ini adalah teman-teman masuk ke ranah transformasi kata Artinya dari kata kerja menjadi kata, ben, kata benda atau seterusnya. Jadi kata kerja jadi kata sifat dan sebagainya. Teman-teman ya. Wanted. Itu kan dari kata want ya. Ini kata ker, kata kerja. Ada kata wanted person. Kira-kira nah, wanted di sini kata kerja atau bukan? Bukan. Bukan. Apa ini? Kata apa? Bukan. Kata sifat. Bagus. Orang sifat. yang di... Yang dicari bukan ini, bukan kata, bukan kata kerja, tapi kata sih, kata sifat. Contoh lagi, misalkan artinya apa? Fry, Goreng. menggoreng, kata kerja, bukan, bukan kata sih, kata sifat. Artinya ayam yang digoreng goreng. Nah, gitu ya. Jadi tidak semua kata seperti ini itu kata kerja, tidak. Walaupun ada ED-nya. seperti ini kan memang ya kalau kalian lihat di kata, lihat di kamus artinya memang kata kerja, tapi fungsinya di sini sudah berubah menjadi kata si kata sifat. Ingat, kata sifat itu menjelaskan kata ben, kata benda. Orang yang seperti apa? Orang yang buron, buronan atau orang yang di yang dicari ayam yang bagaimana ayam yang di digoreng Nah itu menjelaskan itu jadi ingat kata sifat itu fungsinya adalah menerangkan kata pen kata benda nah ini ya balik lagi ke sini jadi kalimat ini salah Pak Pak uh, Wely, Maaf karena ini bukan kata-kata kerja nah, ini pelajaran ya jadi teman-teman ini sama seperti kalimatnya Pak Ainal tadi ya jadi hampir mirip Uh, yang jelas uh, tidak semua yang pakai ed ed yang nempel seperti ini dia itu kata kata kerja. Okay. Nah ini pun juga tidak boleh di tidak bisa dibentuk kalimat pasif. Ini kan aktif nih, berarti kemudian dipasifkan bisa tidak? Tidak bisa karena ini kalimat nomi nominal. nominal bukan kalimat verbal. Kalau kalimat verbal boleh harus ada objeknya juga kalimat verbal yang nggak ada objeknya juga nggak bisa di nggak bisa di ini, apa nggak bisa di kalimat yang bisa dipasifkan itu adalah kalimat yang aktif ada kata kerjanya kemudian ada objek ada objeknya kalau nggak ada objeknya nggak bisa iya <tuh> apa, apa pak ya apa apa santai aja oke okay, this restoran has been highly recommended for years. This is very good sentence ya. Nah ini teman-teman, tensesnya adalah present per perfect. Nah ini bentuk pasif dari present perfect. Nah untuk hari ini saya nggak akan bahas dulu. Nah karena santai aja, karena pelajaran pasif itu ada dua kali: hari ini sampai, sampai ini apa sampai hari pertemuan hari ini sampai dan juga pertemuan ini di dua pertemuan akhir itu ada nanti kalimat pasif lagi karena kalau bicara tentang kalimat pasif itu tergantung tensesnya nah ada beberapa tenses yang belum saya ajarkan ke kalian makanya belum bisa dulu jadi nunggu dulu ya nunggu saya ajarkan nanti baru bisa the door was easily demolished ini kalimat ini ya bulelah ya oke okay, bagus the door was easily demolished okay, the question is difficult Oke, okay, Bu. silakan Bu, dijelaskan ini maksudnya apa, Bu? Kok saya nggak susah? Eh, pertanyaan itu eh, dijawab Mas susah. Oke. Okay. Nah, ini... Uh, coba, Bu, ini pertanyaan kalimatnya... aktif. itu habis, habis. dijawab dengan susah. Halo, Pak. Tak pertanyaan itu. Halo. Oke, okay, uh, kira-kira ya, saya. Uh, Oke, okay, masuk, masuk, Bu. Terdengar. Oke okay, Bu, perhatikan Bu. Difficulty di sini itu kata adverb atau noun atau adjective. Coba perhatikan. Difficulty ini dia itu kata benda, kata sifat atau kata keterangan. Uh, Bu Lela sepertinya terkecoh sama Y yang di belakang ini ya? Tidak, semua yang pakai Y. Uh, terdengar, Bu? Terdengar Bu Lela ya? Terdengar ya? Uh, tidak semua yang pakai Y itu dia kata kata ini keterangan ya. Berarti gimana nih? Kira-kira difficult to be answer boleh gak? Difficult to be answer. Itu nanti jatuhnya nggak ini, Pak. nggak pasif ya. Jatuhnya enggak pasif. Kalimatnya gini aja. To be to be answer boleh. To be answered boleh pak, cuma kali bentuknya kan berubah pak. Jadi is difficult to be answered berarti kan bentuknya itu apa ya pasti, tapi kan ini apa kalimatnya tidak tidak menggunakan kata kata keterangan adverb dengan benar. Nah, ini kan maksud dari bu bulelah kan pengen kata pakai adverb kan. Nah, ini jadi kita rubah kalimatnya. Ini sebenarnya boleh nggak masalah final. Cuma yang diinginkan dari lelakan adalah menggunakan kata kata sifat. Eh sorry kata keterangan ya. Makanya kata keterangan yang cocok itu bukan difficulty tapi adalah hard hardly hardly answer. Maksudnya dijawab dengan susah susah payah hardly hardly bagus ini. Jadi bukan difficulty difficulty itu bukan kata keterangan ya pakainya hardly. The question is hardly answered. Hardly itu artinya susah payah. Jadi, ya dijawab, tapi dengan susah payah artinya yang harusnya cuma butuh waktu lima menit. Jawabnya itu butuh waktu dua puluh menit. Itu kan susah ya? Jadi, hardly ya. ya kejawab, tapi dengan susah, dengan susah payah. Nah, very good ya, teman-teman. Ya, this is very good ya. Oke, okay, berarti saya bisa me, ini ya, bisa. Me, meneliti salah satu, Pak Ainal, ingat Pak ya, vok tiganya ya Pak, hati-hati ya. Vok tiganya, oke, dan juga bedakan Pak, kalimat aktif sama kalimat pasif. Intinya ya, teman-teman ya, kalimat aktif itu subjeknya ngapain? Ya. Kalau kalimat pasif, objeknya dia, dia diapain? Nah, kalimat yang bisa dipasifkan itu adalah satu, kalimat ver, verbal. Yang kedua, kalimat verbal itu harus ada objek-objeknya. Soalnya objeknya nanti dia berubah menjadi sub-subject. Seperti ini ya. nah Seperti ini teman-teman, perhatikan ya. Subjeknya berubah menjadi objek, objek yang tadi berubah menjadi sub-subject. Seperti ini. Nah makanya, saya tadi bilang, kalimatnya itu harus ada... Harus verbal dan juga harus ada objeknya. Soalnya kalau nggak ada objeknya ya susah. Saya makan. Kira-kira bisa dijadikan ini nggak? Dijadikan, pasti tidak. Saya makan gitu aja. Tidak. Tidak bisa. Harus ada objeknya. Boleh. Saya makan nasi goreng. Boleh. Nasi goreng dimakan oleh saya. Boleh. Baru bisa. Tapi kalau nggak ada objeknya, ya nggak bisa. Makanya... Syaratnya ada dua, kalimat itu harus verbal, kemudian kalimat itu harus ada objeknya. Kalian sebenarnya nggak terlalu repot mempelajari ini karena bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu konsepnya sama. Nah kalau Pak Weli bahasa Jepangnya sudah b 2 seperti saya, itu nanti agak repot karena kalau bahasa Jepang itu bentuknya nggak kayak gini, karena bahasa Jepang itu tidak SPOK, yaitu S O SOKP, predikatnya itu di belakang. Oke seperti ini teman-teman ya. Nah, oke kita lihat dulu bracketnya, bracket apa daftarnya. Untuk teman-teman tadi yang contoh dari Pak Welly tadi, itu nanti akan saya jelaskan ini ya, apa di pertemuan selanjutnya. Nanti kita belajarnya lebih lebih ini, apa lebih lebih runut. Karena sebenarnya teman-teman, bentuk dari kalimat pasif, yaitu tergantung dengan ten, tense nya Jadi setiap tensis itu berbeda. Contoh ini ya, di delivers letter. The letter are delivered. dibalik letternya pindah ke depan, D-nya nggak perlu ditulis, karena objek, fokusnya ke objek. Nah ini, tadi ya, penandanya adalah apa? To be. To be-nya, penandanya to be-nya. Kemudian nanti ada future, future itu pakai will, berarti seperti ini, ada nah, seterusnya. Nah ini nanti teman-teman akan saya kasih tahu ke kalian nanti sambil jalan ya, apalagi nanti di pertemuan ke ini. Apa pertemuan dua terakhir ya? Dua terakhir nanti bahas ini lagi. Ada dua subjek yang diulang, pertama itu ini, sama satu lagi adalah uh, ini if, kemarin ya conditional sentence itu keluar lagi nanti. Ya. Jadi ada dua kali nanti diulang. Tidak apa-apa karena memang. Uh, ini penting dan nggak bisa gak bisa di-skip. Di ya. Jadi nggak bisa di-camp, singkat itu nggak bisa. Karena kalau kalian ingin bahasa Inggrisnya bagus, itu menguasai ini. Tahapannya itu gerbangnya di sini. Nanti akan saya ulang lagi, nggak apa-apa, teman-teman. Oke, kita fokus ke ini dulu ya. Kita praktek speaking lagi ya. Nanti ini kita cicil di ini di sambil jalan. Oke, uh, kita lanjut ke ini ya, teman-teman. Ya. Ngobrol lagi ya. Oke tadi kita ngomongin tentang kriminologi, artinya kriminal gitu ya. Kita masih ada waktu sekitar 20 menit, kita coba ngobrol ya. Saya ingin tanya-tanya dulu. Jadi kalian silahkan menjelaskan tentang pertanyaan ini ya. Coba, artinya apa ini? melakukan kejahatan, kejahatan. kejahatan. kejahatan. Okay. yang paling kejahatan. paling sering terjadi di lingkungan lingkungan kalian explain why coba ya saya pengen tahu teman-teman di sini ya saya yakin tempat kalian berbeda-beda saya ada yang dari kampung ada yang dari kota gitu saya pengen tahu kira-kira kalau di tempat kalian tuh yang yang sering terjadi apa ya, nggak apa-apa coba kalimatnya pelan-pelan aja, nggak usah, usah usah Kalau tadi sudah saya ajarkan pasif, kalau pakai pasif boleh sekarang ya. <laughs> kalau kemarin masih saya tahan dulu, sekarang boleh. Ya. Coba ya, teman-teman ya. Nanti akan saya review. Oke, okay, kita mulai dari Pak Welly dulu deh. Tadi Pak Welly di akhir terus, sekarang kita taruh di depan. Pak Welly halo. Halo. Oke, okay, uh, Pak Welly. Uh, what is the crime that often happen in your neighborhood? The crime in my neighborhood, ya, yeah. that often happen, ya, yang sering terjadi. Oh, yeah. sering. gak ada ya, Pak? Enggak, huh? ada <laughs> aja, ya. Pasti oh, ada ya. lah. Misalkan, sendal hilang itu juga kriminal, loh, Pak. Sendal hilang itu juga kriminal, ya. <laughs> <laughs> Saya, kalau sholat Jumat itu Bawanya bagus, pulangnya pasti jelek. Makanya, saya kalau jumatan itu biasanya sebenarnya bawa yang jelek aja. Oke, silahkan, Mbak, dijelaskan. Nggak apa-apa, nanti pelan-pelan ya. Uh, silahkan, tahu, Aran gitu. Tahu, ada. <laughs> silahkan, Mbak, nggak apa-apa, singkat aja dulu ya. Nanti saya hmm. ini, nanti kita sharing bareng-bareng. Ini sharing aja, anggap aja cuma sharing gitu ya. Iya, yeah, usually it's, uh, uh, it, it, it is not. Uh, apa ya kriminal yang besar apa sih pak ini it's, it's, uh, it's not uh, is not a petty criminal petty criminal itu kejahatan rendahan petty bilangnya petty criminal yeah, it's just a petty uh, criminal okay. as, uh, apa ya uh, maybe my, my neighbor uh, you know fight Uh, it, I think it is it, about the internal uh, affair of of, of, of uh, the neighbor. Yes. It says, you uh, know, you know, like uh, apa, uh, pertengkaran ya yeah? <laughs> pertengkaran. Uh, pertengkaran uh, itu buat saya konflik ya. Yeah? We can we can yeah. say konflik. Yeah, yeah. What? What kind of konflik pak? early what can accomplish and we someone that uh, not uh, uh, apa, yeah uh, when when someone celebrate something that not uh, uh, permit yeah okay uh, to the neighbors so one of our neighbor uh, cannot not accepted unaccepted about oh, it and then uh, they uh, they look furious uh, to see, okay. the neighbor so so uh, but uh, I don't know maybe but uh, when they uh, they don't have a uh, good conversations about that to solve the problem so okay. sometimes uh, it makes fight each other. I see. So it's a conflict among groups, yeah. Conflict yeah. among groups. Yeah, conflict okay. among. So it is a, a religious group or or or uh, ethnic group. And not not ethnic group and not religious group. Uh, you know, someone that uh, do not accept it and unaccept when uh, someone celebrate. Not not religious uh, things, but maybe because noisy. It's very noisy. So. Oh. I see so it's yeah. about India yeah, it's about a daily conflict yeah it's not uh, divided by religion it's not yeah. divided by uh, by ethnic just a bunch of people uh few different have a different have a different idea yeah? have a different different perspective yeah yeah but, okay, but yeah, another another yes. crime is uh, uh the that happened in my neighborhood is uh, someone uh The birth of someone was always stolen oh I see <laughs> <laughs> yeah. uh the cake okay. uh of the birds also yeah. so uh so i think that's all uh, the crime that happened in my name oh, I see yeah. okay uh it's uh, mostly petty crime yeah petty crime. but I, i i I i believe that uh the the bird uh the stolen bird yeah the, the stolen bird is not a petty crime yeah if the bird is Uh, expensive, kalau burungnya mahal, it is not a petty crime. Jadi kalau burungnya mahal itu tidak bisa dikategorikan sebagai petty, petty crime. crime. Kalau burungnya harganya 20 jutaan ya gimana coba? <laughs> it's, not, yeah. it's, not petty, yeah. it's not a petty crime. So again, so I think Pak Weli and your your neighborhood, you should uh, do something with your uh, ini ya, your ini your condition. I mean, if If the condition is, uh, I mean, the, the conflict is among ethnic, uh, oh, sorry, among group, so there must be, there must be some kind of uh, con, uh, what can I say? Uh, uh, consensus. Konsensus itu kayak musyawarah kesepakatan, consensus jadi kira-kira gimana sih supaya problemnya bisa dipecahkan? Oke, okay, thank you very much, Pak Willy. That's very good, ya. Tadi, Pak Willy bisa menggunakan kata untuk pasif" sudah lancar, cuma kadang. Mungkin karena jarang latihan ya, liburnya kelamaan ya, <liburnya> jadi apa <Yeah. lipun> agak kaku di depan. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita sambil jalan lagi ya. Oke, selanjut yeah. Oke selanjutnya, thanks kasih much Pak Welly ya. Selanjutnya Mbak Zara dulu. Halo Mbak Zara? Hello. Oke, pelan-pelan ya, Isfahin. Jangan takut. Yeah, jangan ya. takut. Oke, uh, Mbak Zara. Uh, ya, yeah, I just ask Pak Welly about the same question. I'm gonna ask you the same question as well. Uh, what is the crime that often happen in your neighborhood? Hello. Hello sir. Okay. Uh, okay. Same question ya. Yeah. What is the crime that often happen in your neighborhood? I think. Uh in my neighbor yes there are many motorbike turf crimes oh, i see okay uh, but okay, yes but usually is happen in how to say perkampungan sir? rural uh, area uh, rural area gitu ya. rural area Ya, yeah, usually it happens in rural area. Okay, good. Because in the rural area, there is not have security. There is no. There is no. There, there is, is no, no security. security. Okay. So um, Mbak Raihan, uh, Mbak lagi. Mbak, Mbak Zara, uh, <laughs> sorry, salah panggil orang. Mbak Zara, uh, uh, do you, uh, did you ever experience Set kind of uh, crime, apa Mbak pernah mengalami kejahatan itu? Mbak, misalkan sepedanya Mbak pernah dicuri atau bagaimana gitu. Uh, never sir, never. Oke, okay. thank ya, thank Alhamdulillah ya, thank God. Yeah. God. Yeah. God. Mm. Oke, okay. uh, so uh, is your friend uh, ever experience dating? Uh, thing? Sorry, sorry, did your friend ever experience crime in your area? Uh, I think neighbor, sir. Neighbour juga, berarti keluarganya aman-aman aja ya? Oh, my sister, sir. Oh, I see. Oh, okay. My, okay. Tell, tell me about that. Tell me about that. My sister is from of phone. Eh, uh, ditipu lewat handphone, sir. Oh, I, oh, I see. So, ah, uh, it's, ah, uh, it's, ah, uh, yeah, it's. What can I say? It's, ah. Uh, More like uh, it's a uh, scam ya, yeah? it's scam, scam, scam, scam. Berarti nya dibingung, scam. Oh scam. it's scam. My sister was, ya yeah, sorry, my sister was scam by, by handphone, by phone, phone. By, phone. Okay, by phone. Why? What, what, what was the motive? Kira-kira bagaimana? What was the modus operandi? Oper modus operandinya bagaimana, kak? Ba? Uh, when my sister in Jogja, someone okay. calls my sister and okay. he say You must give your money to me. Hey, okay. because? I don't know. Perhaps there, there is an accident, gitu ya. there was an accident about your parents. Gitu, no sir. Just he Oh said... I see. Karena ya. gitu, ya. like, mm. notice, gitu ya. Oh I see. Oh, kayaknya Mbak pernah cerita deh dulu yang di link. Oh iya, IC IC ya. Oke. Yeah? Okay, okay this you need to be careful ya yeah? kalau dulu ya yeah? Pak Aina, Pak Wili, Bu Dela juga. Because this thing often happen ya, yeah? uh, scam by by phone is of, uh, is often happen a lot. Not only for elderly people, for old people, but also for uh, younger, younger uh, younger social media users. This is often happen. Makanya mbak Zara nanti juga hari-hari. It mostly Scam, scammer, ya yeah, uh, target, uh, target, uh, you know, our our clueless, clu, uh, cluelessness, ya, yeah, our cluelessness artinya ketidaktahuan kita about using techno technology. Nah, jadi karena kita nggak tahu pakai teknologi, jadi kalau kita transfer uang itu kita nggak sadar. We, we don't understand that we transfer uh, money to someone that we don't know sometimes we, we do that and also uh, this is dealing with ba uh, mbak zahra's sister it's about hypnotizing now this is something that i don't know how to deal with because i don't i don't really know how it works yeah but you need to be you need to be careful yeah okay mbak Zahra, thank you very much yeah i hope that your life is doing well yeah you don't have to experience the same thing that your sister experience ya yeah. <laughs> Oke, okay, hati-hati ya, nanti kalau kuliah hati-hati ya, so be careful. Oke, okay, uh, sel selanjutnya Pak Aina, halo Pak Aina. Oke, okay, I try sir. Oke, okay, silakan uh, Pak, please. As, as you know, I like uh, planting the fruits in my house. Oke, okay, good. So, when the uh, fruits season coming, yes uh, for instance like rambutan or mango or jambu uh, uh, i i i am frequently annoying feel annoyed but very good because the the fruit is ah uh, disappear stolen by someone okay Do, do you know that person is? Sorry. Do you know that person is? I mean the the one who stole no, your no. Yeah. fruits. Yeah, you don't yeah. Know? I don't know who who who like stolen oh. the the fruits. Okay. Yeah, because when you know that person, usually you just confront it. Yeah. Kalau kalau tahu tuh cuma tinggal dimarahin. But if you don't know, perhaps. Uh, It because it's random person, yeah. It's random person coming to your house. Uh, yeah, what? Uh, uh, uh, trying to take uh, your uh, trying to take advantages of your uh, your your your uh, area. Ma Aynal, you live in the in the uh, sub, uh, sorry urban area or rural area? Uh, it's the middle. In the middle ya. Yeah. So I mean urban area ya. Yeah. Area ramai ya yeah, berarti ya. Yeah. Urban area. I so, live in in Barat, uh, Oh, I see. I see. Not far from the village uh, uh gimana yeah. ngomongnya? <laughs> I see. Okay, uh fine. Can you yeah. explain why ya? Yeah? Can you explain why you live in crowded area? Uh you know in in in the center part of the town but when your fruit are stolen when your fruit are stolen nobody notice kira-kira kenapa pak why why uh, why nobody report that to you yeah uh, maybe uh, uh maybe they, they respect to me so oh i see i'm uh, they don't want to tell me what's happened Oh, I see ya. So it's because uh, perhaps ini ya, perhaps because you live in a city, uh, yeah. mostly people don't uh, really, iya, uh, yeah, don't really uh, engage uh, closely ya. Kalau orang kota itu kan biasanya jarang ini ya, jarang ngobrol gitu ya. Saya nggak tahu ya, karena saya tinggalnya di kampung. But uh, maksudnya kalau kalau orang desa itu biasanya kalau ada pohon siapa gitu pasti tahu yang ngambil siapa. Karena tetangga itu pasti ngawasi. Kalau di kota kan karena mungkin kesibukannya masing-masing ya, because you know they have their own schedules and some etc. so they don't really pay, pay attention. Mereka tidak terlalu mem memperhatikan. Oke, okay. so uh, what is your solution, Pak I know, Solusinya apa, Pak? Kalau kayak gitu, Pak biasanya, if you have so, a fruit, so what is the solution? My solution is uh, uh, pray to God. <laughs> my my uh, uh, Baik, impact itu belum. I see. so you don't do you, you turn, you, you yeah, do I don't nothing. Care ya, you, I don't you care do nothing. That. Ya, Bapak nggak yeah. melakukan apapun, because you, you, yeah. you see that, you see that as, as, ini uh, you know, as gift, gifting. Ya, sebagai sedekah gitu. Ya, oke, okay, that's very generous of you. Ya, Pak Hino, ya oke. Okay, ya, uh, tapi juga, juga ini juga ya. Kalau ini, Denkau. rugi juga. <laughs> no, no, I feel, I feel no, Oke, okay. that's good ya. Yeah? Again, uh, every neighborhood, setiap lingkungan apa lingkungan sekitar itu punya masalahnya masing-masing. Tadi Mbak Mbak Sara ada yang bilang ininya sepedanya hilang, Pak, Pak Ainal, ada yang bilang buahnya hilang dan sebagainya. Karena kejahatan itu tergantung daerahnya gitu. Kalau di tempat saya itu kejahatan yang sering itu adalah begal atau palak ya, palak gitu. Ya. Karena saya orang Surabaya, banyak orang Surabaya itu kalau apa itu malak gitu ya <laughs> itu orang urabaya itu kayak gitu but is why yeah. it's part of uh, part of uh, as long as it is not violence uh, and i think uh, yeah we need to avoid it as as as as we could ya yeah. oh ya boleh lah boleh uh, lah udah nggak ada oke okay, mungkin udah ini ya mungkin sudah sudah capek oke okay, uh, teman-teman begini aja teman-teman ya uh, thanks for your uh, speaking tadi pak Ainal sudah bagus Ba Zara pun juga sudah bagus, tempat-tempatnya sudah bagus, tadi cuma Bu Lela yang belum saya dengarkan. Yang jelas, kalian sudah bisa membedakan kalimat aktif sama kalimat pasif. Tadi sudah bisa ya walaupun agak terbatas bata Mungkin karena liburnya kelamaan ya. <laughs> But it's fine, yeah. I, think, I, think, uh, I think all of what you did just now uh, was really amazing. I mean in terms of applying what I, what I just told you. Yeah. Nah untuk pertemuan selanjutnya nanti kita fokusnya ke writing lagi nanti kita bagusnya writing sama listening ya jadi teman-teman uh, apa tetap tetap join aja ya nanti saya akan ya. oke ini Bu sudah kami ya oke teman-teman yang lain silakan kalau mau lift gak apa-apa saya pengen ngomong ke Bu dulu ya oke uh, Bu Lela halo ya halo pak oke coba kalau ingin ya. mendengarkan nggak apa-apa tapi kalau lift dulu juga nggak apa, apa oke Bu Uh, saya pengen ini bu, nanya supaya adil ya. Uh, ya Boleh lah, What is the crime that often happen? pak. Kenapa? Terlempar terus jaringannya jelek. Oke, okay, coba bu ya. Jawab singkat aja bu. Saya pengen tahu oh. aja. Ya. Oke, okay. ibu. Uh, can you answer this question? What is the crime that often happen in your neighborhood? Uh, The crimes uh, that often happens in yeah. my neighborhood is, uh, eh, what stealing? Okay, what who? What, what stealing? Stealing. Penjuria. Theft. Theft. Bilangnya bu. Theft. Theft. No Okay. Can yeah. okay. okay. uh, you explain that? Uh, about two months ago, uh, my neighbor, eh, my neighbor's uh, motorbike was stolen. Your motorbike? Yes. Your friends or yours? Oh, uh, my neighbors. Oh, your neighbors. Okay, thank god. I'm not yours. Okay, uh, would you explain why? Uh, how is it happening? Uh, about it happening about it was happening about two months ago. Okay, so uh, how did it happen? Terjadinya bagaimana? bu? Uh, well. Ya, yeah, we live in uh, slum environment. <laughs> Apa sih? Jadi lingkungan para penduduk. Oke, okay. urban area bu bilangnya. Urban area, urban. We, we live in urban area with small yes. uh, alley. Yes. So, uh, we feel. Uh, Do you think the, is the same the same oh i see yeah, i see so uh yeah uh, usually yeah, the problem is the same with Pak Ainal ya yeah. uh -huh. perhaps uh yeah perhaps the problem is the same with Pak i mean when you live in the urban area a lot of people coming around artinya banyak orang yang datang so people don't don't pay attention jadi orang-orang itu enggak memperhatikan ya jadi mungkin problemnya Pak sama Pak Weli sama karena banyak orang yang nggak ini, banyak orang yang lalu-lalang, so people don't don't pay attention. Orang itu nggak memper enggak memperhatikan. So ya, yeah, please be careful ya, uh, Bu Lela dan juga Pak Ainul, Pak Willy. I think all of you are having similarity ya in term of a crime that often happen in your, in your area. So ya, yeah. uh, Bu Lela, uh, Bu Lela ini ya uh, review sebentar ya Bu ya. Bu Lela, uh, vocabulary-nya ya Bu ya. Tensisnya sudah bagus. Tensisnya sudah bagus, cuma vokal benernya kadang putus-putus ya. Jadi harus ini, harus sering latihan, Bu. Itu bukan berarti tidak bisa, tapi kalian kurang kurang latihan. Jadi ibarat kalian naik sepeda, itu sudah bisa, tapi ya ngayonya masih repot gitu ya. Jadi kayak dikit-dikit berhenti, dikit-dikit berhenti. Yang apa-apa itu bagian dari bagian dari latihan. Oke, okay? so far any question? Oke, okay. kalau tidak ada pertanyaan, uh, let me uh, close this class ya. Kita tutup kelas hari ini. Uh, nanti kita sambung di hari Sabtu, malam mingguan. Nanti untuk malam minggu kelasnya nggak akan selama ini. Biasa, nanti santai aja. Yang jelas kalau kalau mulainya sudah jam setengah delapan itu agak agak enak ya. Kalau kemarin mulainya jam delapan ke atas itu agak bingung. Makanya ini kita sudah kembali normal. Nanti intinya jam sebelum jam sepuluh itu sudah selesai. Materinya padat sekarang. Oke, okay. uh, thanks for attending the class today. Again, uh, selamat ini, selamat istirahat, dan juga sekali lagi minal aidin, muala <laughs> Mohon maaf Lele dan matin. Uh, uh, semoga teman-teman dan keluarga teman-teman yang ada di sini sehat selalu ya. Uh, semoga kita pokoknya semangat terus dalam belajar bahasa Inggris ya. Terima kasih Terima. pak oke Masih. saya tutup pertemuan hari ini ya pak. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum waalaikumsalam waalaikumsalam sampai ketemu hari sabtu ya teman-teman ya semangat lagi belajarnya ya allah pak terima kasih, Sir. Oke, good, good. Terima kasih pak Yo. terima kasih bapak ibu terima kasih baikah eh selamat Sisa. lebaran nih baikah ya maafin ya. <laughs> batin maafin ya selamat lebaran pak saya belum ya Bapak Ibu. Bapak Ibu masih ada ngaku, masih ngakuinnya <laughs> pokoknya pokoknya salah nggak salah minta maaf gitu ya <laughs> biar imbang biar kosong kosong oke terima kasih